Hampa jangan buat youtube channel selagi hampa tak follow brojek share Assalamualaikum So, apa khabar semua Aku harap semua sihat dan stay at home Kita kena putuskan rangkaian covid-19 bersama-sama tau Okey seperti semua orang tahu hari ni kita kena lanjutkan lagi PKP Sampai 28 April 2020 So, aku harap tak ada lagi lah orang duduk tegak Kena kena rumah apa semua tu Ok, tanpa melengahkan masa Aku adalah Yasamron Aku channel ni banyak Dengar aku boleh teak Pasal Facebook, pasal Youtube Dan benar-benar yang berkaitan digital Marketing, content creator semua tu lah So, hari ni Apa aku nak share adalah Hampa jangan Buat Youtube channel selagi Hampa tak follow BroJapShare Ok, siapa BroJap BroJapShare tu Ni aku tunjuk So sebelum tu subscribe lah Bersambung okay. tu Ni brojabshare ni Brojabshare ni adalah seorang sabahan content creator Aku kenal dia 2018 lah. Aku buat youtube channel Bulan 2 2019 Dia buat 2018 Disember Ujung tu So dia baru buat Awas daripada aku Tapi dia punya subscriber sekarang dah 90k ha, 90k lah so sebab apa aku hampa kena follow dia ni maksudnya kalau hampa tak nak buat youtube channel kena follow dia ni sebab apa dia ni share dia memang share apa nama Konten-konten itu memang dia pecah habis dia memang tolong habis youtuber pemula beginner macam aku ni memang dia tolong kau-kau lah dia ada siap buat dia ada siap buat playlist untuk youtube sharing saja. Kita dah buka satu Ada 52 video Untuk YouTube punya sharing saja. So dalam video-video ni Banyak gila yang amat berguna Untuk YouTuber Orang yang baru nak start buat YouTube Haa kena ni Memang manfaat gila So aku tahu mungkin YouTuber Malaysia yang yang tengah duk buat YouTube Mungkin dah jumpa lah dia ni Aku Tapi aku nak share juga Sebab dia ni memang banyak Banyak bantulah Apa kena follow Apa dia punya content Pasal YouTube sharing ni. Cuma. Dalam banyak-banyak sharing ni. Aku suka satu benda yang dia share. Uh, satu benda tu. Nama dia TubeBuddy. Dia plugin untuk YouTube. Dia macam external punya plugin untuk YouTube. TubeBuddy ni. Aku pun dah ada dah. TubeBuddy dulu kita tak ada. So, hampa boleh tengok link kat bawah tu. TubeBuddy bagi aku. Dia satu. Plugging yang tolong. Untuk naikkan view hang dan subscribe hang dengan cara menggunakan SEO dan tag so alat tag yang macam kita dah tulis kat bawah-bawah tu bila hang upload ah. mana tag kat sini boleh nampak ada tag dah buka channel aku ha eh. Ha, tu dia banyak orang-orang yang berjaya, See Amro, Nothing But Better, Blog, Vlogger Malaysia, Kedahan, FBF, Facebook ha, basically sebab aku banyak contoh pasal Facebook how to, cara buat iklan Facebook, cara buat FBF, semua saran semua ni, tag ni tu badi dia banyak recommend dia akan bagi keyword-keyword yang recommend untuk kita yang tak tahu apa yang tengah hot dalam Google search Ha, sebab Google kan uh, YouTube kan ada Google. So benar samalah. Sebab YouTube pun dia search SEO juga. So dia memang bantu lah So dengan keyword-keyword ni orang boleh jumpa hang. So tiap-tiap ni dia dia akan suggest keyword ni sesuai tak keyword ni sesuai dak buat apa searching apa. Tak apalah nanti pasal tu aku akan cerita lebih. Tapi sekarang ni nak fokus on project share lah. Okey. Kalau tengok dia punya content project share, dia bukan saja share pasal uh, YouTube Tip-tip, dia pun ada share pantang larang apa? Kepada beginner, jangan buat benda ni Lepas tu dia ajak macam mana nak buat daftar Google AdSense Lepas tu, macam mana nak dapat 1,000 subscriber Memang bagu gila So, dia memang Kira <guruh> Perban, jangan cakap Tak tahulah macam mana nak balas jasa dia ni Sebab, memang Tuhan je lah boleh balas jasa dia sebab Bro-jab bro share punya sharing ni memang Apa nak ajak yang susah, duit tak keluar Tapi Susah lah ada istri ikut sebelah ni <laughs> Dia tak keluar aja ada Haa, ok Sebab Apa yang bro-jab share Bro-jab share Sharing ni Haa, susah sebab dia ada dua share Apa yang bro-jab share sharing ni Adalah untuk membantu Kita, Youtuber Malaysia yang baru nak start Dari 0 sampai 1K dan Dan lagi-lagi lah lepas benda tu Dan semoga dengan apa yang di share ni Dia diberi Kebaikan dan kejayaan di dunia dan akhirat Yang tu je aku boleh doakan sebab aku dah tak tahu Tak tahu cara macam mana nak terima kasih kat dia And then aku harap uh, Projek share terus Beri manfaat kepada Youtuber-Youtuber yang baru nak start termasuk aku aku pun baru titik satu lebih lambat dengan satu ki yang tapi maksudnya kita sama-sama growing insyaallah okey untuk tiup badi insyaallah next video aku akan buat tapi aku buat a uh, je lah kot sebab aku pun baru-baru baru start so start ni sangat apa pun jangan lupa subscribe channel brun semoga kita jumpa lagi video akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sia ya. assalam <laughs> <laughs> Okay, okay.